Assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini aku ngebahas tentang seputar program kehamilan lagi dan kali ini aku ngebahas tentang folafit atau asam folat yang kandungannya asam folat ya teman-teman yang biasa kita gunain untuk obat atau terapi program kehamilan nah buat bunda-bunda yang biasanya sedang program kehamilan itu udah gak asing lagi karena biasanya dokter ngasih kita itu asam folat untuk di konsumsi satu kali sehari ataupun dua kali satu tergantung dengan kebutuhan tubuh kita dan untuk khasiat dari asam folat ini sendiri itu tuh emang udah tidak diragukan ya teman-teman nah seperti yang kalian ketahui bahwa asam folat itu bagus banget dikonsumsi untuk melindungi janin dari cacat janin bawaan dan asam folat juga membantu atau berkontribusi dalam pembentukan DNA pada janin nah asam folat ini sendiri teman-teman merupakan vitamin yang wajib banget dikonsumsi untuk ibu hamil ataupun yang sedang program kehamilan agar janin itu berkembang dan sehat nah kalau misalnya kalian itu sedang program kehamilan ataupun sedang hamil kalau misalnya kalian konsumsi vitamin yang kandungannya itu asam folat bisa menghindarkan bayi dari cacat janin bawaan terus menghindarkan juga dari cacat otak dan sumsum -sum tulang belakang pada janin Nah, tapi sayangnya nih banyak banget teman-teman yang pengen program kehamilan mengkonsumsi folavit, sehingga minumnya itu kadang nggak sesuai aturan, pengen cepat hamil. Akhirnya konsumsinya itu ditambah, kayak dosis minumnya itu ditambah, kayak gitu. Seharusnya cuma satu kali satu untuk kebutuhan sehari-hari, eh ditambah jadi dua kali 1 atau tiga kali satu, dan sebagainya. Nah kali ini aku lagi nggak ngebahas tentang kelebihan dari asam folat ini Nah sekarang kita bakal ngebahas tentang dampak apa yang akan terjadi ketika tubuh kita itu kelebihan asam folat Oke sekarang kita ngebahas tentang dampak yang akan kalian rasakan ketika kalian mengkonsumsi asam folat secara berlebihan Yang pertama adalah mual Nah kalian akan merasakan mual jika kalian itu mengkonsumsi asam folat secara berlebihan. Kadar asam folat jika diminum secara berlebihan akan memicu terjadinya peningkatan asam di dalam lambung. Nah, hal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya diare dan pencernaan terganggu. Jadi kan pasti tahu dong kalau bagi kalian yang udah pernah konsumsi asam folat. Asam folat itu agak ke asam-asam mana, jika kalian konsumsi dengan dosis yang besar dan tidak sesuai, itu tuh bakal memicu diare dan gangguan pencernaan Yang kedua adalah akan menimbulkan ruang merah pada kulit Hal ini tuh terjadi karena kelebihan asam folat bisa memicu terjadinya pertumbuhan bakteri dan virus di kulit nah hal ini itu yang bisa menyebabkan kulit itu menjadi ruam iritasi pada kulit sehingga mengiritasi kulit kayak gitu nah pasti kalian pernah tahu kan kalau misalnya kita itu alergi atau sebagainya pasti akan muncul ruam-ruam kayak gitu tapi nggak semua penyakit ruam itu adalah penyakit kulit ya teman-teman biasanya yang ini tuh sering banget terjadi pada orang-orang yang kelebihan folat di dalam tubuh dan hal yang ketiga adalah insomnia. Nah, bahaya dari kelebihan asam folat ini, salah satunya adalah insomnia, dan ini tuh bisa mengganggu sekali. Nah, kenapa bisa menyebabkan insomnia? Karena asam folat ini bisa memberikan gangguan pada tubuh. Kelebihan asam folat di dalam tubuh bisa menyebabkan gangguan tidur karena tubuh kalian sedang dalam keadaan tidak seimbang karena disebabkan oleh asam folat tadi selain itu juga yaitu tadi kalian terganggu karena gangguan pencernaan dan itu tuh bisa mengganggu kualitas tidur kalian yang keempat bahaya dampak yang lainnya adalah kejang-kejang nah kelebihan asam folat ini sendiri bisa menyebabkan terjadinya kejang-kejang nah hal ini tuh terjadi karena bahaya banget untuk mengkonsumsi asam folat secara berlebihan dimana kondisi ini tuh bisa menyebabkan sistem tubuh itu menjadi terganggu karena adanya tumpukan-tumpukan asam folat yang ada di dalam tubuh dan yang kelima adalah kesemutan dan mati rasa nah dampak ini tuh merupakan terjadi karena adanya penumpukan asam folat di dalam tubuh menyebabkan terjadinya kesemutan dan mati rasa ini Jadi itu disebabkan karena adanya pengaruh asupan kebutuhan B12 yang tidak dapat diserap terserap secara sempurna ke dalam tubuh akibat banyaknya asupan vitamin B9 tadi dan ini tuh bisa menyebabkan terjadinya kesemutan dan mati rasa jadi itu kayak peredaran darah tuh jadi kayak gak lancar kayak gitu dan yang paling berbahaya yang keenam ini yaitu autisme pada janin nah selain manfaat dari esam folat ini bagus untuk kesehatan janin untuk jika terjadinya cacat janin bawaan, tapi kalau misalnya kalian konsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan autisme pada janin. Oke, okay, di sini aku bakal bacain. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa ibu hamil dengan kadar asam folat yang tinggi memiliki kemungkinan dua kali lebih besar melahirkan anak dengan autisme dibandingkan dengan ibu yang asupan kadar asam folatnya itu normal. Nah, selain itu dampak negatif ini tuh bisa membahayakan janin ya banget untuk konsumsi asam folat secara berlebihan juga dapat menyebabkan beberapa kondisi. Dan kondisi itu yang pertama adalah menutupi gejala defisiensi vitamin B12, terus mempercepat penuaan otak, terus memperlambat perkembangan otak pada anak dan meningkatkan resiko timbulnya kanker. Nah, teman-teman itulah kalau misalnya minum atau konsumsi obat secara berlebihan itu tuh bakal menimbulkan efek-efek negatif untuk tubuh, makanya kalian harus taati aturan dosis minum dari dokter maupun emang dari aturan minum dari obat itu sendiri, nah bagi kalian yang program kehamilan, kita hanya membutuhkan dosis harian sekitar 400 sampai 600 mikrogram saja tergantung kebutuhan dengan batas toleransi 1000 miligram. Tapi biasanya kita konsumsinya itu satu kali satu berarti satu obat itu dosisnya 400 mikrogram ya teman-teman. Untuk yang kali satu kali satu. Tapi kalau misalnya dokter mendosiskan dua kali satu biasanya jadi 400. Nah di sini uci bakal bacain buat kalian kebutuhan asam folat setiap individu itu akan berbeda-beda ya teman-teman. Di sini aku bakal jelasin. Nah, untuk konsumsi asam folat itu sendiri dia dipengaruhi oleh usia dan keadaan dari individu tersebut ya, teman-teman. Nah, ada baiknya kalau misalnya kalian itu mengetahui berapa sih gitu kan dosis dari asam folat yang harus kalian konsumsi per harinya. Nah, untuk usia di bawah 3 tahun itu membutuhkan dosis harian sebesar 150 mikrogram dengan batas toleransi 300 Mikrogram ya, teman-teman. Dan usia 4-8 tahun membutuhkan dosis harian sebesar 200 mikrogram dengan batas toleransi 4 mikrogram. Nah, untuk usia 9-13 tahun membutuhkan dosis harian sebesar 300 mikrogram dengan batas toleransi 600 mikrogram. Nah, untuk remaja sendiri dan dewasa rata-rata membutuhkan 400 mikrogram, dan mempunyai dosis harian dibutuhkan dengan batas toleransi 800 mikrogram. Ibu hamil dan menyusui membutuhkan dosis harian sekitar 400-600 mikrogram Tergantung kebutuhan dengan batas toleransi 1000 mikrogram Nah dari studi ini tuh mereka menyarankan untuk menghindarkan bahaya kelebihan dari asam folat ini sendiri Dan disarankan untuk mengkonsumsi asam folat dari sumber makanan Jadi lebih aman gitu loh teman-teman ketimbang dari suplemen kayak obat-obatan yang kita minum, misalnya kayak folafit, folak, pokoknya obat-obatan yang mengandung asam folat itu, teman-teman. Kalau bisa, kalian pengen konsumsi yang berasal dari makanan ini, tuh, makanan yang tinggi akan mengandung asam folat. Di antaranya itu yaitu ragi, hati ayam, sayuran hijau seperti bayam, asparagus, kembang kol, brokoli kacang tanah, kacang hijau, alpukat dan lain-lainnya nah selain itu juga ibu hamil itu dianjurkan untuk mengkonsumsi asam folat jika ada satu hari yang terlewat dan konsumsi hariannya sebaiknya jangan menggandakan dosis asupan asam folat di hari berikutnya, nah itu aja informasi aku kali ini semoga bermanfaat buat kalian kalau misalnya kalian pengen konsumsi obat-obatan tertentu Kalian harus tetap tanya ke yang lebih paham, ke dokter, misalnya ke bidan, ke perawat yang mengerti tentang obat-obatan. Dan jangan sekali-sekali kalian konsumsi obat tidak sesuai aturan ataupun diminum secara berlebihan. Dosisnya harusnya satu kali satu, kalian minum jadi dua kali satu, bahkan kelipatannya kayak gitu. Jangan ya, teman-teman, Siap -teman obat itu mempunyai efek samping yang buruk jika kalian konsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai aturan dan bahkan bisa menjadi racun di dalam tubuh kalian sehingga menimbulkan banyak efek-efek negatif apalagi buat kalian yang sedang program kehamilan ataupun yang sedang hamil itu tuh harus hati-hati untuk konsumsi obat karena bisa menjadikan kegagalan pada janin, bisa keguguran, bisa jadi cacat atau sebagainya banyak banget So, itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru aku ajak ketemu sama channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube ini jika bermanfaat buat kalian semuanya. Terus dukung channel ini supaya aku tetap ngebahas tentang program kehamilan jadi bisa untuk informasi kalian yang sedang program kehamilan atau yang sedang hamil kayak gitu. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.